filter dimasukkan ke dalam celah ini ya, ini tempat untuk nyetaknya seperti ini, ini ini bisa ditaruh di sebelah sini sebelah kiri bisa juga ditaruh di sebelah kanan berikutnya adalah kita masukkan tembakaunya nah. jangan terlalu padat dan jangan terlalu kosong ya Assalamualaikum, Salam Damai Sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya jumpa kembali dengan saya Sobat Lintingat kali ini saya akan mereview tutorial linting bakpo ya ini namanya alat linting manual tipe becak ya ini alat ini biasa dikenal dengan istilah alat linting becak ini ya, karena mungkin mirip mirip becak bentuknya ya sobat lintinger ini punya tiga berlian ini kuat bahannya dari plastik ya semacam akrilik ya mungkin seperti itu dan ini dari kain ini awet saya akan siapkan dulu alat-alatnya sobat lindinger tembaku sudah saya siapkan kemudian papir ya replika dan ini di mirip dengan papir aslinya ya motifnya, tapi tulisannya bukan tani lah. Tembakau sudah, papir sudah, sekarang filternya, nah ini ini filternya sobat intinger, ukuran reguler ya, bapak reguler, standar yang besar ini. Lem. Nah, ini lem, ini lem, stick khusus untuk lem rokok ya, sobat intinger. Jangan pakai lem yang lain, khusus untuk uh, lem rokok. Oke, saya mulai. Jadi, apakah sudah siap? Lem sudah siap, filter sudah siap, hampir sudah siap. Oke, yang pertama-tama, langkah pertama adalah kita siapkan alatnya. Ini seperti ini. Di bagonya. Filternya. Filter dimasukkan ke dalam celah ini ya. Ini tempat untuk letak. Seperti ini. Ini. ini bisa ditaruh di sebelah sini. Nah, kiri. Bisa juga ditaruh di sebelah kanan Kalau saya biasa di sebelah kiri Ditaruh, disejajarkan dengan batas pinggir ya Seperti pinggir kiri ini Untuk menandai nanti supaya kita letakkan papirnya itu tidak terlalu masuk ke dalam tanah, atau keluar Untuk Lalu masukkan dan yang berikutnya adalah kita masukkan tembakau nya. Jangan terlalu padat dan jangan terlalu kosong ya tempat ini karena mempengaruhi hasil cetakan toko ya. Jadi kalau terlalu penuh terlalu banyak nanti keras yang perlu diperhatikan yang pertama adalah usahakan tembakau ini tidak masuk ke dalam filter jadi nanti dia nongol ya tembakau nya nongol di kelihatan di tapirnya jadi kurang rapi setelah dirasa cukup ini seperti ini tinggal tembakau nya baru kita tarik seperti ini Rasanya seperti ini, kita tarik dari atas nah, seperti ini. untuk mengetahui tembakau ini padat atau terlalu padat atau tidak atau kurang isinya kita raba dari sini bisa kita raba kita tarik sini kita raba seperti ini ya tadi sambungannya di sini biasanya yang paling sering kali kosong ya antara filter dan tembakau kita raba berasa cukup tidak terlalu padat kalau terlalu padat eh, kelihatan ketika ditarik pertama ini adalah rasa berat ya. kalau ingat ya sudah cukup untuk memastikan kita raba oke okay. nah, ada di sini filter ini teman berikutnya sobat lindinger kita siapkan papir, ya. papir. cara meletakkannya adalah eh, ini yang ada capnya ini sablonnya jadi di bawah karena filternya di sebelah sini, jangan sampai terbalik. Kalau di sana terbalik, salah tempat. Jadi sesuaikan ini untuk filter, kita masukkan. Dan bagian yang berwarna sablonnya di bagian bawah, diselipkan. Untuk sebagai tanda, tadi kan filternya di batas pinggir ini, sobat Blendinger. Jadi kita sesuaikan ini nah, supaya tidak terlalu masuk atau tidak terlalu keluar diselipkan, setelah itu kita jepit nah, sebagian seperti ini, supaya terjepit ya, supaya tidak lari dia seperti ini sudah terkunci ya, samping seperti ini, jangan lupa memberikan lem akhir lem ini. Nah, lem stick ya khusus untuk lem parkir ya rokok ya. Kita tarik lemnya seperti ini. ketika kira terasa cukup. Langkah berikutnya kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Nah. Dia akan muncul cetakannya. Seperti ini tinggal merapikan bagian yang belum rapi seperti ujungnya ini kita perlu bantuan gunting ya kita gunting Di, rapi dia seperti ini mudah bukan semoga video saya kali ini bermanfaat buat sobat lintinger dimanapun berada para smoker mania yang ingin mencoba melinting bako atau melinting rokok tinggi ya dengan cara manual menggunakan alat linting tipe beca ini demikian tadi sobat lintinger tutorial saya mengenai cara melinting Baku atau melinting rokok dengan menggunakan alat manual tipe becak. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video, dan share. Sampai jumpa di video saya lainnya.